Inilah Jalan Ninjaku Seorang ninja yang berlatih bela diri Untuk mempersiapkan pertempuran akhir zaman al malhama Al-Kubro mana teknologi canggih dan modern sudah tidak ada lagi Maka kita akan kembali menggunakan pedang, panah, tombak dan kuda Inilah latihan kita hari ini Ini adalah seni bela diri ninjutsu Uh, yang dilatih oleh sensei sanmon nakamura ini adalah uh, olahraga ninjutsu yang menggunakan pedang material art yaitu pedangnya itu katana yang sejenis ninjato atau katana sejenis lainnya yang penting katana seperti seorang pendekar samurai Nah ini latihan di depan halaman lapangan dekat masjid ajikro sentul city itu ada masjidnya kelihatan berwarna menara putih ada tulisan masjid ajikro sentul city nah di sini kita berlatih menggunakan kemahiran skill dan dalam bermain pedang sini juga dilatih untuk bisa memanah berkuda dan bermain pedang hingga melempar pisau melempar kunai dan melempar senjata ninja lainnya. Uh, ini